Oh no, ini lembut. Oh lembu ya. <laughs>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 dan terhangat sekejar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar manapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini, tentu pemimpin akan memberikan informasi menarik vitamin bahagia untuk kita semua Keunggah pertama perasaan ya kita lihat sebelumnya keunggah Rizky Pilar yang mana semalam memposting sebuah postingan foto yang sungguh luar biasa membuat kita bangga dan bahagia padahal Rizky Bilar dan Lesi Kejora sahabatnya abang dalam posting foto bareng di diolah si orang. Dan tentunya mereka masing-masing duduk di atas mobil kesayangan mereka. Masya Allah, luar biasa si kuning dan si Putih, persahabat ya. Akhirnya, tentunya berdekatan. Mudah-mudahan saja kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita ini. Dan kita lihat, para sahabat, ya, dalam postingan tersebut, Abang Bilar, pengujian sebuah kalimat, Yang dan cerita nih, "Kalian pilih tim gede, apa tim kecil? Masya Allah, para sahabat ya, dengan banyak sekali jawaban, tidak lasti memilih tim gede, para sahabat ya, kita lihat juga." Ada sebuah komentar dari Haris Priza, para sahabat ya, kita lihat di sini komentarnya. Oh, jadi Dada suka yang gede ya Bi, masya Allah. Aris <gifat> mengatakan bahwa Lesti Kejora suka yang gede-gede. Nih aduh, bikin traveling aja persahabat ya, doakan saja mudah-mudahan Lesti dan Bilal selalu diberikan kebahagiaan dan selalu memberikan inspirasi untuk kita semua. Berikutnya kita lihat juga Persahabat ya makin gak sabar nih tinggal menunggu beberapa jam lagi kita bersama-sama tentunya menyaksikan nonton bareng di Antv untuk acara Cinta Abadi Leslar nih Persahabat ya jadwalnya jam 8.30 reality Cinta Abadi Leslar dan di sini kita lihat jam 15.30 Persahabat ya sore Cinta Abadi Leslar lepas lajan dan untuk di malam hari kita lihat di sini ada cinta abadilaslar calon pemimpinmu dan kado terindah lesti mulai dari jam 18.00 waktu indonesia barat 19.00 waktu indonesia barat persahabat ya wow jangan sampai ketinggalan jangan sampai tentunya terlewatkan persahabat ya ini acara paling spesial untuk kita lihat yang paling kita tunggu-tunggu selama ini akhirnya kita tinggal menunggu beberapa jam lagi bersahabat ya Doakan mudah-mudahan rangkaian pernikahan lesti dan Rizky bilar selalu diberikan kelancaran selanjutnya kita lihat juga bersahabat ya ini ada unggahan dari pak Otis yang mana mengunggah sebuah postingan mengingatkan kembali untuk kita jangan lupa nonton nanti jam 8.30 dan 15.30 hanya dianggap lebih ofisial Bahkan seru dan kocak banget tuh Persahabat ya bakalan seru Dan kocak banget Apalagi Abang bilang memakai pakaian baju Tarsan Persahabat ya Wow Apakah ada momen yang spesial di acara tersebut Persahabat ya pastinya Nantikan terus persahabat ya. Sebentar lagi Mudah-mudahan saja acara tersebut Membuat kita semakin bahagia dan bangga Pada Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya kita lihat juga persahabat di sini ada momen spesial yang kita tentunya bahagia semalam. Wow, masya Allah. Ternyata Lesti Jora selalu berdoa bersama Rizky Billar. Ini momen suap-suapan kembali yang diperlihatkan oleh Lesti dan Rizky Billar. Ini mampu membuat Farah Vance khususnya Leslie Lani dia ya berhabis nih melihat kekiutan dari idola kita yang selalu tampil mesra dan selalu memberikan tentunya keromantisan persahabat ya Masya Allah luar biasa Abang Bilar terlihat bahagia ketika saat disuapin oleh sang calon istri tercinta postingan tersebut juga telah diunggah terdiri pos kembali oleh akun HP dan skoraya dan skor kota Sultan ada kalimat caption yang dituliskan bisa-bisanya Kakak yang disuap gua ikutan manap Masya Allah <tuh> Kayaknya nular banget nih persahabatnya. Tentunya emang luar biasa Kekiutan dari Leslar mampu Membuat kita semua para fans terpesona Dan tentunya baper Melihat keromantisan kemesraan dari dua bucin ini Persahabat ya Banyak sekali komentar hingga tanggapan Dari para fans Salah satunya ada komentar dari akun Kurniasi Asik mengatakan Ya Allah lihat gini aja udah bikin aku senyum-senyum sendiri sama mereka tuh enggak ada bosnya malah makin sayang Masya Allah luar biasa tentunya banyak sekali yang sayang, yang cinta, yang mendoakan, yang tulus untuk lehas dan bilar hingga mensupport dan mendukung hubungannya Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan vitamin dan kejutan baru hari ini Tentunya mantengin channel ini terus, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian sahabat mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar. Pak Min Ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.